yang banyak aku enggak ini banyak ranting-ranting ya ranting-ranting besar uh. ada ranting yang tebal tapi besar banyak. ini dia kakak dapat ini besar ini pegang yuk aku ikut sama ayahku wow jatuh las